Yang diunggah oleh akun polisi Leslar Bu pol ini mengunggah momen di vlognya Frestig Production Persahabat Ya Masya Allah banget Ketika Kakak Bilar dikasih pertanyaan oleh Kak Rudy Salim Cemburu nggak kalau dedek Lesti itu nyanyi bareng mantan pacar Wow pertanyaannya Persahabat ya Tetapi jawaban yang sangat profesional oleh Kakak Rizky Bilar, persahabat yang selalu membuat bangga fans sejatinya. Perhatikan persahabatan persahabat ya, Kang Rizal, jawabannya bijak banget sih. Gak salah kalau bu Paul ampe idola eh, Kang Rizal, idola bu Fol mah ganteng, dewasa, pintar, main bola, pebisnis, berastis. Bukan lagi itu, persahabatnya Masya Allah banget, si ganteng kakak Rizky Bilar selalu saja membuat kita bangga dan selalu bahagia. Dan kita di ya. Di sini banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan, yakni dari akun Dwi Dordelina tujuh mengatakan, "Sudahlah, intinya mereka berdua udah saling percaya." Menjaga menghargai satu sama lain itu poin yang sangat positif dan poin yang sangat penting banget persahabat ya dari hubungan rumah tangga ideal kesengan kita ini, Lesti dan Ricky Bilan. Poinnya satu, mereka berdua sudah saling percaya, saling menjaga, dan saling menghargai. Dan ada pula komentar lain diberikan dari akun Instagram Aisyah Syar 9 New mengatakan idolaku memang ganteng banget bu walaupun gak ganteng sedunia tapi bagi warga Konoha segalanya manis banget Ganteng karismatik pokoknya komplit bu Paul Masya Allah bangetnya dukungan selalu saja banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat ya masih di akun Instagram yang sama kita lihat ini ada info penting langsung dari Leslar Entertainment yang diunggah oleh Bu Fual persahabat ya di sini ada sebuah kalimat gak ada cinta abadi Leslar hari ini ya standby besok ya C -A -L. jangan tanya Mimin kenapa ya Mimin mah apa Atuh, kata katai persahabat ya hari ini bayang sekali. Ada info persahabat, ya bahwa cinta Abad selalu tayang hari Sabtu ini persahabat, ya tetapi ini ada info langsung dari admin Leslar Entertainment bahwa CL itu hadir besok, bersahabat ya, hari Minggu jam 1 siang, live di ANTV. Dan berikutnya juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah unggahan spesial dari Kakariski Pilar sebelumnya dua jam yang lalu ini yang mengunggah sebuah postingan video di igas pribadi miliknya. Tentu waktu di Bandung ini nggak ada soang lagi persahabat ya, tetapi diganti gajah. Aduh ini bikin ngakak banget persahabat ya di DLST itu sampai ketawanya renyah banget persahabat ya saat melihat gajah di kasurnya. Luar biasa. Ketika di Hotel Bandung tentu ada gajah yang menggantikan seorang persahabat ya. Masya Allah banget selalu saja membuat kita ketawa bahagia. Mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Momen tersebut pun ini direpost oleh Akun Lestibilar Galeri Underscore ada kalimat caption yang dituliskan soang berganti gajah Wkwk bengek kata persahabat Ya Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan Yang diberikan dari para fans Salah satunya dari akun Instagram bibir skor contohnya Bilar mengatakan Gue lagi makan sampai keluar loh Makanannya gara-gara melihat Beginian kata persahabat ya Emang ini bikin nyangkak banget persahabatnya Kebet yang selalu ada aja kelakuan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Kekabar berikutnya, para sahabat perhatikan adonan terbaru dari pub Dance di akun Instagram pribadi miliknya. Mengunggah sebuah postingan foto keren banget persahabat ya ini. Untuk foto terbaru hari ini di toko jam, tepatnya di Gudang Jam persahabat di Kota Bandung. Masya Allah banget nih ya. ada sebuah kalimat juga yang tuliskan oleh pub Dance. Gudang Jam Super Center Bandung Kata tap dance ya tepat hari ini Leslar Team tentu dan keluarga besar terutama ada pub dance ini lagi di Kota Bandung. Persapaat ya. Dan hari ini juga live langsung dari Lesnar dan Skipilar di channel YouTube-nya Gudang Jam. Ini sudah dilakukan ini gemas dan cute banget ya saat Lesli dan Bilar muncul. persahabat ya memang idola kita ini selalu saja membuat kita Penasaran persahabat ya, sekali muncul membuat bangga dan membuat bahagia fans sejatinya Dede Lesti tampil sangat cantik hingga banyak dibanjari komentar oleh para fans yang mengagumi Dengan penampilan seorang Lesti Kejora maupun kakak Rizky Billar yang sangat keren dan ganteng banget persahabat ya Kayak opa korea banget nih style dari kakak Rizky Bilar Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sabadating underscore Leslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Oh idola siapa nih?" Cus ke channel gudang jam official persahabat ya tuh. Tentunya kita dihadirkan suguhkan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita dan kita lihat di sini banyak komentar yang sangat luar biasa dimanjuri komentar yang sangat positif yakni dari akun Instagram Unifah 2 masya Allah cantiknya dedek kakak juga cakep kata persahabat ya banyak sekali pujian yang diberikan kepada idola kesayangan kita ini berikutnya juga persahabat ya saat momen-momen membuat kita bahagia kakak bilang ini cium Perut Bunda Utun ya Masya Allah banget Dan kita sepanjang melihat live Dari Gudang Jam Membuat kita ketawa bahagia Dengan kelakuan kakak Rizky Bilar Dengan coach persahabat ya <guruh> Banyak yang manggil nih Si botak persahabat ya Aduh adalah jadi kelakuan dari netizen ya <guruh> Tetapi kita bahagia selalu bangga Melihat idola kesayangan kita bisa hadir dan memberikan kejutan langsung untuk kita semua Farah fans sejati dari Leslar Lovers seluruh dunia. Dan kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia hingga cedukan vitamin manja selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.